Halo bosku, salam listrik bosku. Hari ini saya akan mereview ini bosku. BFCG bosku, BFCG. Ini saya nggak berani test rent bosku ya, soalnya orderan bosku. Jadi saya akan jelaskan singkatnya aja bosku. Untuk spesifikasinya ini, dia sudah menggunakan motor power yang 2000 watt bosku. Bisa bosku cek di sini bosku ya. Nah ini bosku, ini 2000 watt bosku Motor powernya 2000 watt Nah untuk baterainya bosku Ini masih menggunakan SLA Aki kering Jadi 70 72 volt 20 ampere bosku Nah untuk kecepatannya ya di angka 50 km 45 45 45 sampai ya 55 lah bosku 55 masih bisa 55 km per jam Untuk jarak tempuhnya di angka kisaran 65 bosku 60-65 bosku jala tamponnya nah selanjutnya untuk bebannya ini sama bosku ya 150 bisa lebih bosku nah selanjutnya ini yang perlu bosku ketahui bosku ya untuk harga normalnya dari pabrik ini di angka 19800 bosku berhubung ini karena unit custom bosku jadi mulai dari warna jok juga ini kalau dari pabrik ini datar bosku rata enggak seperti ini stang juga ini bosku ini juga bergantian bosku ya spion ini ya biasalah bosku variasi ya lampunya masih pakai lampu yang lama bosku ya coba kita hidupkan bosku ya coba kita hidupkan ini kunci setir bosku ya iya sampai kelupaan ini kunci setir bosku nah, nah ini udah kekunci bosku kunci setirnya bosku kalau bukanya gini bosku ya betupkannya MCB-nya di sini bosku nah soalnya kan nggak ada bagasinya bosku ya ini, kalau yang bilang itu retro, bosku ya. Motor-motor klasik, bosku. Nah, ini udah nyala karena saya dari pakai remote. Ini lampunya, bosku. Masih lampu-lampu tempo dulu, bosku ya. Nah, untuk fitur-fiturnya ini, ada lampu, sama ke bosku, sama kayak motor. Riting. ini ada control speed, bosku ya. Kalau motor kan di kaki, bosku. Kalau listrik biasanya di sini. Tombol atau sekitar kayak gini, bosku. Satu, dua, tiga. Ini untuk maju mundur. Ini bell, bosku. Jadi nggak ada kontak starternya bosku ya. Ketika nyala bisa langsung dikas bosku, bisa langsung jalan. Nah ini hazard. Ini rating bosku. Kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, untuk banyak juga bosku ya. Ini sebenarnya ringnya sama bosku, depan belakang. Cuman ini kita kemarin untuk permintaan customer minta di custom seperti ini bosku. Jadi ringnya dikecilkan, ban belakang agak dibesarkan bosku. Jomplang kalau zaman sekarang. Kalau sekarang-sekarang sekarang yang lagi rame kan jomplang bilangnya bosku. Kadang ada yang ban depannya besar, ban belakangnya kecil. Karena ini unit custom permintaan customer. Jadi ini kemarin kurang lebih sekitar satu minggu, satu minggu. Perkiraan satu minggu hampir dua minggu, bosku, untuk menyelesaikan unit ini, bosku ya. Mulai dari pengecatan total sampai pergantian semuanya, bosku. Nah, untuk tank ini kosong, bosku, cuman variasi ya. Untuk baterainya, dalam sini. Posisi baterainya, bosku. Untuk kontrolnya, di bawah dudukan ini persis, bosku. Ini kontrolnya, posisinya sini jadi aman kalau kena hujan bosku nah remnya juga sudah cakram depan belakang nah. oh iya ini BFCG ini dari BF Gotrich bosku ya Produksi BF Goodrich, mereknya BF Goodrich, tipenya yang CG Cuman untuk motif customnya gini, ini murni showroom kami bosku. Yang modif custom kayak gini bosku. Nah, mungkin kalau bos bosku tertarik untuk pembelian atau mungkin untuk order yang unit custom kayak gini, bos bosku bisa hubungi kontak yang tertera di deskripsi bosku ya. Sambungin di situ atau mungkin bos-bosku mau tanya-tanya mengenai seputaran tentang BFCG ini bisa langsung isi kolom komentar atau mungkin bisa yaitu tadi nomor yang tertera di deskripsi untuk selebihnya cuman itu aja bosku ya saya kira sudah cukup kalau mungkin ada salah kata atau mungkin salah ucapan saya mohon maaf jika perlu ada yang ditanyakan bisa langsung saja tanyakan nggak perlu malu-malu bosku kurang lebihnya segitu aja saya akhiri video ini dulu bosku jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang bosku ya jangan lupa subscribe, like, dan share jangan lupa juga aktifkan loncengnya bosku biar dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini bosku sekian dulu bosku salam listrik